Uh, mungkin yang paling terpenting buat teman-teman yang mau gabung komunitas mereka dulu harus memahami kenapa mereka harus gabung di komunitas karena banyak orang yang merasa bahwa komunitas itu sesuatu yang malah ngabis-ngabisin waktu, padahal Uh, saya sendiri melihat bahwa orang-orang yang terlibat di komunitas itu sebenarnya membuka jalan yang lebih besar buat dia. Uh, dimana ketika dia masuk di komuniti, bergaul dengan banyak orang, dengan orang lain, dia itu akan membuka pintu buat karirnya akan lebih baik. Atau dia akan ketemu dengan orang-orang yang justru sesuai dengan dia punya passion.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 Dan sekarang kita sudah bersama seorang um, tadinya software engineer, terus sekarang uh, sempat jadi IT manager, jadi sistem analis, sekarang uh, IT manager. Cuman ya, sosok yang satu ini lebih dikenal di komunitas, Kom salah satu komunitas terbesar di Indonesia, ya palanya ya bapak yang satu ini gitu. Jadi kita langsung sambut aja Mas Peter Jack Kambay, Halo. Halo, halo, halo, halo. Gimana halo, kabarnya? Semuanya. Kabarnya luar biasa. Luar biasa ya. Selalu semangat. Selalu yes. semangat. Iya, ini, nah, ini semangatnya luar biasa ya. Dia apa di antara pandemi ini ya, selama pandemi ini hmm. banyak komunitas-komunitas ya, yang mulai jenuh dan berhenti berkarya, berhenti beraktivitas. Nah, apa komunitas PHP Indonesia ini terus jalan terus gitu ya. Kegiatannya ada terus walaupun online dan itu semangatnya luar biasa jadi ya kita akan tanya-tanya ya uh, seputar uh, personalnya Mas Peter ngomongin Mas ya. Yes, Mas, milik Mas Peter. Bang, Bang, Bang Peter. Gitu ya. Dan uh, kegiatan berkomunitas yes. di uh, PHP Indonesia sendiri. Oke. Okay. Uh, Siap. Tapi sebelum itu kita, uh, saya mau nanya-nanya terkait kapan mulai tertarik programming. Um, sebetulnya sih dari awal itu saya nggak pernah tahu yang namanya dunia programming sih sebenarnya karena memang uh, saya itu dari sejak lulus SMA, ya mungkin saya sudah cerita juga di tempat lain bahwa memang saya nggak kuliah kan, dan... Saya sudah memutuskan untuk masuk ke dunia teknologi gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu saya pingin masuk ke dunia teknologi aja. Nggak pernah bercita-cita jadi developer, programmer gitu. Masuk dunia IT aja lah. Karena saya lihat kayaknya kalau saya masuk dunia IT itu ilmunya ini bakal kepake 10-20 tahun lagi gitu. Jadi saya berasumsinya gitu. Jadi bisa saya belajar sambil ya ilmunya bisa kepake terus begitu saya asumsinya pada waktu masuk waktu datang dari Manado ke Jakarta gitu jadi nggak pernah cita-cita jadi programmer sebenarnya awalnya gitu sih Mas Risa oke okay, jadi lebih ke cemplung aja gitu ya dan semuanya belajar sendiri semuanya iya technically saya belajar sendiri karena memang saya nggak pernah mengenyam pendidikan kuliah IT dan ya begitu datang ke Jakarta di 27 tahun yang lalu ya sudah lama banget Mas Risa. 27 tahun yang lalu saya ke Jakarta masuk dunia IT dan belajar-belajar teknologi lah zaman itu karena waktu itu komputer kan belum terlalu banyak yang pakai di zaman itu nah jadi ya udah saya memutuskan untuk belajar teknologi dan belajar dari teman kantor, apa ini motherboard, apa itu RAM, apa itu CPU, dan zaman itu kan masih segitu-segitu segitu aja. Belum pernah terpikir saya bahwa IT itu sebenarnya sesuatu yang bisa memberi perubahan pada orang. Itu itu nanti terjadi setelah sekitar 10 tahun kemudian, baru saya, oh ternyata saya nggak salah ini, ternyata saya bener ada di dunia IT. Dan dari situlah mulai saya mulai minat ke dunia programming gitu sih sebenarnya awalnya. Jadi panjang ceritanya memang. Panjang sekali ya, menarik tapi di awal-awal berarti kan nggak langsung jadi software engineer kan, sempat jadi technical support juga yang ngomongin hardware, mungkin uh, jaringan, troubleshoot, dan lain-lain kan. Betul sekali Mas Isa, jadi saya awal-awal uh, berkarir itu jadi technical support lama banget, dan itu di 94 saya jadi technical support, terus pindah sana pindah sini, sebenarnya lebih ke saya itu. Karena saya tahu bahwa saya nggak kuliah kan, jadi saya harus berasumsi bahwa saya harus, saya harus bagaimana caranya saya tetap belajar meskipun saya kerja. Nah, jadi saya waktu itu nggak memikirkan gaji, nggak memikirkan berapa income. Yang penting bisa lewat satu bulan aja udah syukur saya zaman itu. Nah, jadi beberapa kali dalam satu tahun saya pindah-pindah, tapi nggak pernah jauh dari dunia IT. Jadi masuk ke kantor IT, masuk ke kantor IT, masuk ke kantor IT. Sampai mulai menetap itu mulai membaik karirnya itu tahun 97 ketika saya pergi ke Batam Nah di situ awal-awal saya mulai kenal dengan programmingnya Itu mungkin cerita developernya itu mulai saya kenal di situ Karena waktu itu sudah mulai belajar visual basic ya Zaman itu kalau gak salah Zaman-zaman tahun 97 itu Nah di situ saya mulai bikin aplikasi dan sudah mulai berkenalan dengan programming Nah startnya dari situ Terus tahun 2000 saya balik ke Jakarta untuk ya menikah dan sekaligus berkarir jadi networking sebenarnya waktu itu. Jadi saya malah dari programming terus masuk networking. Networking itu saya bikin data center tahun 2001. Saya merasa bahwa waktu itu kayaknya saya sudah melenceng nih. Harusnya saya di programming, kenapa saya sekarang di networking, bikin data center. Tapi eh, ya mungkin jalan cerita hidup saya memang akhirnya ketika saya masuk di tahun 2020, eh, 2010, nah itu dari situ saya baru menyadari bahwa ternyata ilmu networking dan programming saya jadi merge. Karena dunia cloud sudah mulai ber, bermunculan zaman itu nah jadi ilmu networking saya ternyata kepake di laut dan programming saya udah mulai bisa kepake juga nah itu semenjak saya mulai kenal dengan uh, perusahaan saya yang terakhir di sebelum yang sekarang di di Podomoro dari situlah saya mulai paham uh, apa itu sebenarnya esensi programming apa sebenarnya tujuan kita jadi developer ya pokoknya refill refill saya sebagai seorang developer itu sebenarnya mulai tercerahkan itu di semenjak di tahun 2010 ke atas kita gitu. Mas Riza oke oh <laughs> panjang benar, memang ya. ceritanya iya, iya. nah tapi yang mau saya tanyakan berikutnya adalah e, kapan mulai berkomunitas Nah kalau berkomunitas itu sendiri saya itu startnya dari 2012 nah saya refill. nah ini saat salah satu reviewnya saya adalah e, tahun 2010 itu sebenarnya saya e, karirnya lagi bagus-bagusnya dan di tempat yang kedua sebelum yang sekarang itu bagus banget saya sudah jadi manajer di sana terus tahun 2010 itu saya ada kecelakaan kecelakaan motor saya yang pertama bukan ini sudah kedua soalnya kecelakaan motor yang pertama dan benar-benar parah banget jadi di situ saya baru ter tergerak untuk menyadari bahwa ternyata teknologi itu untuk memberi solusi pada orang Oleh karena itulah mulai saya masuk ke dunia programming Tapi waktu tahun 2010 itu saya belum tahu yang namanya komunitas Baru mulai berkenalan di 2012 Mulai kenalan, ah kayaknya saya panggilannya nih panggilan komunitas nih Ya udah saya masuk ke komunitas Waktu itu saya datang di event pertamanya PHP Indonesia di Microsoft tahun 2012 Dari situ saya mulai kenal dengan komunitas Dari situ saya mulai berkenalan dengan banyak Senior-senior orang komunitas Om Rama, Om Soni, Kurniawan, terus um, ya banyaklah uh, petinggi-petinggi Om Luri juga waktu itu sudah kenal di sana Om Eksa, dan sebagainya. Nah situ saya mulai jadi tertarik dengan, dengan dunia komunitas dan itu ada alasannya tentu. Nah itu langsung aja kenapa tertarik dan apa ya apa yang membuat Bang Peter ini sampai sekarang masih apa ya masih terjun langsung gitu di komunitas? Nah ini yang saya mau reveal. Jadinya uh, saya masuk ke komunitas itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Jadi sebenarnya kalau saya merunut saya punya sejarah masa lalu, waktu zaman saya masih kecil. Jadi sebenarnya saya ini link, besarkan saya di Manado nih, di ya, kota yang Sulawesi Utara lah di sana. Dan mungkin memang uh, banyak yang tahu di sana bahwa uh, di Manado, di Minasa itu memang... Relatif religi ya teman-teman dari religi, jadi mereka saya saya besar di lingkungan e, gereja sebenarnya. Meskipun saya bukan orang gereja, tapi saya sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dan saya jadi pemusik di sana. Saya suka melayani, saya suka main musik dan suka suka melayani komunitas lah komunitas gereja dalam hal ini. Jadi hasrat komunitas saya itu sudah termulai terbangun sebenarnya di sana. Jadi saya tahu banget saya panggilannya ini sebenarnya panggilan komunitas. Satu lagi yang saya perlu kasih tahu sebenarnya um, papa dari mama saya berarti kakek saya dari dari sebelah mama itu sebenarnya seorang pendeta sebenarnya. <laughs> jadi memang saya hidup di dalam lingkungan rohani jadi saya melayani dan itu sudah terbiasa dari saya ke SD SMP SMA. Dan spirit itulah yang ternyata saya bawa ke komunitas Karena kan di komunitas sama juga sih Sebenarnya kan kita di situ juga melayani Tapi memang tempatnya itu ya metodenya dan caranya beda Tapi prinsipnya bahwa di komunitas itu kita melayani Dan kita membantu mereka Nah seperti itulah kenapa saya punya semangat yang tinggi banget di komunitas itu Karena saya punya spirit sudah terbentuk dari kecil Seperti itu untuk membantu orang bertumbuh di komunitas. Apa sih yang bikin tertarik kayak apa hanya panggilan jiwa ke atau ada sesuatu yang membuat ya itu tadi kan senang, mungkin senang melihat teman-teman uh, kita bertumbuh di komunitas atau bang Peter ini kan belajar sendiri apa bedanya dengan belajar bareng-bareng di komunitas mungkin. That's correct. Yep nah itu juga ya jadi saya, saya nggak tahu ya kalau saya melihat seseorang yang tumbuh di komunitas dan menjadi seseorang yang bisa mencapai apa yang diinginkan itu rasanya saya bagi saya itu komplimen yang nggak bisa dibayar itu bagi saya tuh artinya dia mendapatkan sesuatu saya membantu dia menemukan uh, tujuannya bisa jadi dia dapat karir lebih baik bisa jadi ketemu orang yang lebih tepat buat dia, atau misalnya dia bekerja di perusahaan yang lebih sesuai dengan passionnya dia, karena dia punya mindset yang baru. Nah, kepuasan-kepuasan itu yang saya dapat di komunitas ketika saya melakukan aktivitas-aktivitas di komunitas. Nah, ini tuh saya nggak bisa, bagi saya itu priceless banget. Gimana ya? Wah, seneng banget. ya punya. Wah, ini orang udah berhasil. Wah, ini orang naik. Hal-hal itu cuma bisa saya dapat di komunitas Dan entah kenapa saya nggak punya sense itu melakukan di bisnis Nggak tahu apa memang beda kali dunianya ya Jadi saya memang panggilannya lebih ke panggilan ke komuniti Daripada ke panggilan ke bisnis Untuk melakukan hal yang sama ya Kan di bisnis juga sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama Tapi saya merasa bahwa kalau di komunitas Saya lebih tulus sebenarnya melakukannya Dan itu sesuatu yang tidak terbayar gitu ya Itu tidak bisa dinilai dengan uang Kurang lebih kayak gitu, sih. Pero... Setuju setuju uh, Apalagi ini ya Melihat uh, selain apa Bisa berkembang bertumbuh Dapat karir yang bagus Bisa dapat jodoh juga ya Banyak ya kabarnya ya Wah wow, itu sudah ada 10 sekarang Ini member komunitas yang sudah menikah Wah, Wah dihitung biasa. ya Ada counternya ya <laughs> Iya saya sekarang counter ini satu Ini pasangan nomor 2 Nomor 3 okay. Dan sekarang udah 10 <laughs> hmm, Wah wow, lucu sekali ya L -l -l -l Lucu okay. bener, -bener. Lucu -lucu. <laughs> Oke okay, menarik menarik. Nah uh, uh, ngomongin uh, apa komunitas ini, mungkin ada momen atau kontribusi yang paling membanggakan selama menjalankan komunitas sampai saat ini. Yang terakhir ini yang menurut saya yang paling uh gila daripada yang gila yang pernah saya buat kayaknya ya gitu ya karena ya Apa itu tuh? mungkin Mas yang PHP di online learning ini yang oh, saya online kerjakan learning. ini okay. sekarang Iya hmm. karena sejujurnya saya juga merasa ini energi dari mana sih saya sampai bikin segini banyak dalam 2 tahun aja sudah bikin 114 seri gitu apalah yang menjadi karena banyak orang yang heran juga saya juga heran, iya kenapa saya juga mau ya <tapi, Tapi kalau saya mau melihat tadi yang Seperti yang saya cerita, saya rasa sih itu alasannya Mungkin karena saya selalu semangat untuk mmm, Ayolah teman-teman Berbagi, kita berbagi, berbagi itu. Jadi saya kontak teman-teman Untuk ayo kita ngisi online learning Dan saya tetap komitmen Untuk mengerjakan proyek ini Sampai sekarang sih Nah okay. itu mungkin eh, Cikmon paling tanda kutip paling ya paling X -X -X -X membanggakan ya. salah satu yang membanggakan paling, ya dari sekian banyak ya yeah, betul betul hmm. apa feedbacknya dari apa dari yang nonton atau dari uh, komunitas gimana selama ini um, saya sih uh, coba tanya ke ada orang yang inbox saya nggak pernah tahu kan membernya siapa aja yang dengar dan ikut tapi beberapa ada yang inbox ke saya dan mereka bilang bahwa ini programnya bagus dan harus dilanjutkan jadi saya merasa wah ini kayaknya memang harus terus dilanjutkan nih karena topik-topiknya juga bagus sih jadi feedback yang selama ini diterima mereka bilang positif dan ya oke okay, bagus ini saya benar-benar penasaran nih Bang Peter ini dapat energi dari mana? Saya aja coba jalanin live streaming aja, kayaknya udah mulai berhenti nih. Sekarang udah mulai kehilangan uh, bahan bakar nih. Bahan bakarnya dapat dari mana sih? Walaikumsalam, uh, iya, semangat. Mungkin saya rasa sih semangat yang saya bilang tadi itu bahwa saya itu terbakar dengan semangat berbagi yang tinggi itu. Jadi memang saya jiwanya, jiwanya itu jiwa berbagi sih. Sebenarnya dari dulu, dari dulu memang sudah dari kecil saya udah dilatihnya kayak gitu, banyak terlibat dalam aktivitas-aktivitas gereja yang ya gak ada duit itu gak, karena kita memang hanya melayani umat kan sebenarnya nah itu energi itu yang saya dapat hingga detik ini sih seperti itu jadi saya mencoba untuk membangkitkan energi yang sama yang saya lakukan dulu di zaman dulu di online learning ini, jadi itu kali jadi makanya kenapa saya selalu ada semangat Latar belakangnya itu. Oke, jadi mungkin udah dipupuk juga dari saat-saat kecil ya? Waktu kecil ya? Iya, betul, betul. Hmm, betul sekali. Luar biasa. Oke, nah selain momen yang membanggakan, mungkin ada nggak sih momen yang memalukan? <laughs> ada, saya tuh sebenarnya kadang-kadang tuh nggak well prepare sih sebenarnya kadang-kadang kalau seminar itu. Jadi sometimes gak ngomongnya udah... Udah salah sih sebenarnya, tapi bagaimana oh ya kalau kata orang showmas bigon kan? Jadi kalau salah boleh salah, tapi jangan kelihatan gitu. Itu sering kali kejadian sih, sebenarnya cuma mungkin karena orang nggak bisa lihat, tapi ya itu jadi pembelajaran buat saya. Oh, harusnya jangan kayak gini, harusnya jangan kayak gini gitu sih. Banyak sebenarnya kalau hal-hal yang memalukan itu cuma mungkin nggak terlihat aja. Oke, okay. oke, okay. ini uh, mungkin udah kayak apa ya, udah kayak band papan atas gitu ya yang udah nggak pernah latihan, cuman manggung-manggung aja udah nggak pernah latihan lagi, jadi tetap lancar aja, tetap kelihatan oke okay aja gitu ya, padahal improvisasi <laughs> sana-sini gitu ya. Betul sekali. <laughs> <laughs> ya, saya harus okay. bilang, Mas Risa itu well prepared banget, kalau saya lihat Mas <laughs> Risa kalau presentasi, duh well prepared banget, kenapa saya nggak bisa kayak gitu ya? Aduh. <laughs> <laughs> saya soalnya orangnya grogian gitu, jadi kadang-kadang ada pertanyaan, apa, ada pernyataan yang harus disampaikan, tapi kadang-kadang tidak tersampaikan gara-gara yang kurang uh, terkonsep aja, jadi berusaha oh, sebaik ini. mungkin untuk <laughs> bikin konsepnya dulu <laughs> oke, okay, uh, hmm. nah sekarang kita ngomongin tentang pekerjaan saat ini, sekarang lagi ngerjain apa kalau uh, kalau bisa di-share gitu ya sehari-harinya ngerjain oh, ya. apa, dan di komunitas sedang uh, sedang seru-serunya sedang apa nih? Oke, okay, uh, aktivitas harian saya sebenarnya di kantor itu uh, oke, okay, memang saya jadi IT Manager di Titan baking dan Titan Pekingnya adalah sebuah perusahaan retail bahan baku kue. Kadang-kadang orang suka sebutnya Titan Banking. Kirain -kira saya kerjanya di bank, padahal baking kue, bikin kue kita jual bahan-bahan baku dari... Uh, Ibu-ibu yang kebanyakan beli sih di kantor, di toko kita Jadi memang customer kita kebanyakan ibu-ibu Dan saya ngurusin seluruh aspek dari ujung ke ujung Dari beli sampai sales, dari gas gudang sampai masuk display rack Dari bank sampai jadi duit lagi dan diputer nah, Jadi saya ngurusin segalanya yang terkait dengan IT Dan syukurnya adalah semua sistem sudah jalan dengan baik Jadi saya berusaha untuk membuat seotomatis mungkin semuanya agar saya punya banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di komunitas, gitu. Karena saya nggak mau saya waktu saya itu terlalu banyak di kerjaan juga harus bisa ada waktu untuk komunitas juga. Jadi bagaimana caranya saya ngatur pekerjaan di kantor itu seotomatis mungkin dan saya punya banyak waktu untuk mengerjakan kerjaan komunitas. Dan kesibukannya, ya pengembangan bisnis tentu ada karena memang saya tetap koordinasi dari rumah juga tetap bekerja seperti biasa. Challengesnya memang eh, tidak terlalu berat jadinya kerjaan di kantor so far so good aman-aman aja, gitu aja mungkin itu kali yang jadi kesibukan hmm, saya. Jadi ini kayaknya kebalik ya kalau orang-orang uh, berpikir untuk uh, bekerja. Apa, bekerja keras di kantor supaya bisa apa uh, supaya bisa ikutan komunitas, kalau ini kebalik gimana supaya kerjaan di kantor tidak mengganggu komunitas gitu ya <laughs> ah, betul sekali kerjaan nah jalan satu-satunya kan cuman otomatisasi kan makanya nah, saya selalu kuncinya selalu saya dikerjaan itu integration dan optimization uh, integration dalam pengertian saya berusaha mengintegrate semuanya supaya saya nggak terlalu banyak yang saya urus dalam satu sistem jadi itu lebih sedikit kan pekerjaannya jadi karena itu dalam satu sistem dan otomatisasi ya tentu supaya dia nggak nggak mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang itu itu lagi itu lagi aduh saya paling males banget kerjaan berulang itu makanya saya bikin otomatis nah, ada waktulah saya untuk ngerjain community. Itu sih hmm, tipsnya buat okay. teman-teman. Nah, uh, di luar pekerjaan dan komunitas ada hobi tertentu yang uh, sedang di apa dikejar gitu? Oke, okay. um, saya juga menyeimbangkan otak kanan saya sih sebenarnya. Karena saya juga pemusikan seperti yang saya sudah cerita tadi. Uh, saya juga main musik, main bass tepatnya. <laughs> Jadi saya bisa main musik. Dan dulu juga di gereja, saya pemain band di gereja. Nah itu dia, jadi otak kanan saya terlatih dan itu kesibukan saya, kadang-kadang masih masih main musik juga Tetapi belakangan ini kok saya minatnya jadi berubah nih Mas Risa nggak tahu kenapa ada angin, ada hujan apa, tiba-tiba saya kan sekarang jadi lebih sering online learning Jadi minat saya jadi pindah ke dunia fotografi, terus dunia streaming, oprek-oprek hardware, software Ini jadi hobi baru, jadi... Kesibukan bukan saya dan hobi baru saya sekarang itu hunting mau pingin oh, iya. foto aja gitu aja sekarang jalan-jalan. <laughs> okay. jalan. ya. Kalau apa hardware audio dan lain-lain itu kan mendukung juga ya apa kegiatan komunitas yang uh, PHP online learning itu ya? Iya betul sekali, betul sekali. Oke, okay. bang Pitarnya punya tips buat teman-teman yang mungkin uh, mau join komunitas atau mau berkontribusi ke komunitas gitu.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 kita harus perbaiki dulu cara kita melihat community, kita nggak bisa berharap bahwa kita akan dapat benefit secara langsung di community, itu almost 100% mungkin enggak ada tapi benefit yang Sekundernya itu justru lebih banyak ketika kita banyak berbagi di community. Ketika kita banyak bergaul di community, disitulah kesempatan kita untuk perkenalan dengan orang banyak. Yes, enggak, enggak akan menutup kemungkinan bahwa ketika kita ngobrol-ngobrol di community, kita akan ketemu passion kita dan orang yang cocok dengan kita, karena kan kita sudah tahu gerak-geriknya dia di community. Oh, orang ini sering bagi soal ini nih, teknikalnya jago nih. Wah, jangan-jangan dia bagus nih, eh tahunnya cocok ternyata wah kita berasal punya visi yang sama untuk mengejarkan satu proyek jadi dari community sebenarnya kalau mereka punya mindset bahwa mereka ingin mengembangkan karir, mengembangkan bisnis mengembangkan apapun di community sebenarnya adalah resource terbaik mereka untuk menemukan semua hal itu nah jadi saya encourage mereka semua teman-teman yang mau gabung ayo gabung di community kalian mungkin gak akan dapat benefit langsung tapi benefit tidak langsungnya itu akan membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Sebenarnya itu sih mungkin saran saya untuk teman-teman agar gabung di komunitas. Itu mesti Mas Risa. Ya, ya, intinya sebenarnya jangan berharap dapat, uh, apa ya, dapat uh, benefit uh, mungkin uh, cepat gitu ya, hmm. instan, tapi benefitnya itu uh, panjang jalannya. Nanti di saat yes. kita tidak menyangka tiba-tiba ada peluang yang cukup besar Gara-gara komunitas, benar gak sih? Iya betul sekali, ya Dan saya sudah menemukan banyak cerita-cerita soal ini soalnya Sayang aja kalau saya mungkin bikin buku itu bisa jadi buku panjang itu Bahwa teman-teman yang mereka sekarang ada di perusahaan-perusahaan tertentu Itu sebenarnya mereka dapat linknya itu dari komunitas Itu bukan cerita satu dua orang gitu Ini udah cerita banyak Karena saya sudah lama banget di komunitas dari tahun 2012 Dan saya melihat orang-orang ini berkarir Dapat teman, dapat bisnis, dapat, dapat partner, dapat customer bahkan Dapat link, dapat klien, wah semua itu dari dari komunitas dan itu bisa jadi cerita hebat sebenarnya kalau-kalau dibukukan sebenarnya kita gitu, benar Oke okay. wah menarik ya banyak ya banyak sekali cerita sukses ya mm -mm, total hmm. ngomongin soal buku nih ada, ada rekomendasi buku nggak atau artikel atau resource apapun yang uh, buat teman-teman yang tertarik mungkin ke dunia pemrograman atau komunitas atau apapun. Uh, Aduh saya kok jadi mau ini ya Saya terus terang sekarang sudah jarang baca buku sekarang ya hmm. Terus terang Marisa lebih banyak baca dokumentasi sekarang okay. <laughs> oke, okay, tapi saya rasa sih teman-teman perlu baca buku sih sebenarnya lebih ke buku apa sih, buku motivasi dulu lah minimal, karena saya punya keyakinan banyak teman-teman yang kehilangan arah di komunitas atau di dunia IT, karena mereka sendiri sudah nggak punya motivasi mau bikin apa jadi dulu sih sebenarnya saya sebelum di dunia IT juga rajin baca-baca buku motivasi sih ya mungkin buku-buku leadership buku-buku manajemen itu juga saya lahap zaman dulu, tapi pada satu titik saya akhirnya berhenti. Bukan karena saya nggak mau lagi. Tapi saya merasa bahwa semua ilmu buku-buku uh, manajemen itu sudah cukup saya paham. Jadi sekarang waktunya action gitu. bagi saya ya. Jadi yang akan saya baca akan berubah ke hal-hal yang sifatnya technical know-how gitu. How to, how to lah. Ini, how to, ini, how to itu. Nah itu buku-buku saya sekarang itu lebih ke how to itu. How, gimana, uh, gimana... Streaming yang baik, gimana video yang baik, gitu. Karena konsep yang motivasi atau buku itu sudah saya baca beberapa tahun yang lalu dan itulah waktunya sekarang untuk action. Nah, itu mungkin. Jadi bukunya berubah ke hal-hal yang lebih ke know how. Teknis gitu. ya. Hmm, teknis sekarang lebih ke teknis. Hmm. Gitu. Oke, okay. oke. Okay. Nah, gimana kalau ada teman-teman yang dengerin nih, mau mau ngobrol atau mau join ke komunitas mungkin bisa dikasih uh, apa sosial medianya atau link ke komunitas uh, PHP Indonesia yes Oke okay. uh, teman-teman yang berminat untuk konteks saya atau community silakan aja ke Facebook di uh, grup PHP Indonesia tentu sana gampanglah dicari karena membernya udah 157.000 saat ini di uh, atau kalau mau di telegram juga ada telegram PAPID for Student ada PAPID for Business ada grup-grup lagi yang lain ada banyak, teman-teman bisa kontak dan saya selalu aktif di Facebook di WA dan di telegram juga jadi teman-teman akan mudah sekali kontak saya, karena saya selalu berusaha untuk zero notification jadi siapapun yang kontak saya pasti balas yeah. dan langsung di kontak aja bisa kontak langsung ke komunitasnya juga pasti di dibalas sama komputer Peter ya selalu soalnya uh, aktif banget gitu oke okay. oke okay. uh, terima kasih banyak atas uh, ceritanya yang menarik sekali terutama tentang komunitas bagaimana kita menemukan passion atau semangat untuk terus uh, apa ya berkontribusi lewat komunitas uh, sukses terus buat uh, karir dan kehidupan komputer uh, Peter ya Sampai jumpa di lain kesempatan. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke fahmi at gmail.com atau mention lewat Instagram di tech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash fahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com plus rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.